Safety in number Udah ini turun, nih apa ini? Oke ini jarak 1 meter dan juga antoplu. Yuk cepat uk nailnya, tapi Anu agak Sa <tuk> <tuk> Gagal seni, oh. Naila gagal hey. Gagal, oh, aku nah. oh, mau ngutang Gagal, aku mau ngutang Aku mau ngutang atas, nah, yang, yang betul, yang betul Kalo nah, engga naik loh Naila bakal coba ya Mau Naila? Oh, yang pakai ini nih, ini safety loh Tunggu lagi coba Eh, gimana? Oh! Jadi kalau kalian masa nggak pakai karet tuh nggak bisa uh, sakit kena tangan pukul. Macam nah, caranya, pakai karet dulu nih pasang, uh, terus kita tutup Ah pas sudah ditekan ini, lalu kita lepas Bah, yuk siap bakal kebumungin dengan jarak meter. Satu dua tiga. Mana rasanya? Ah, ini benar, sakit. Benar, benar, sakit banget. Oke, okay, kalau dua, gimana kalau dua? Oke, dua, dua. Yuk, yang benar, pasti kena batal Ukur yang sangat benar, Semester setelah keluar, bang. Terus, tiga, empat, empat, empat, empat, 2, 2 3. Ah. Hmm. Ah. Mau ah. coba? Sampai ke tanda. Rasanya seperti Iron Man juga. Mbak. Kayakku Iron Man nih. Aku mau jadi Iron Man setelah tembak ke jahat tanpa harus memakan kodading mang. Yah, tip gitulah. Safety. song kita akan coba tanpa. Yang penting safety tambah wah. Nama nah, nah, safety berat tiga puluh lima, tinggi badan satu Nih, guys bisa dipasang uh, dengan yang gede kan? Ini uh, uh, kan kecil. Versi gede ini tuh buat 50. lebih aman. Tidak ya usah. Ini oh, ya. jarak sentimeter nah, ya. Oh, tanpa diukur juga udah bisa. Ini yang sempat, karena Oke, saat Aku Aku Ya, yang lain Ya, maka ini... Hanya bekas nih... HP hmm. atau huh? yani, dan lafBI, gitu Atau tulisan davi gitu davi berat badan gitu kan? Tunggu belum-belum DAPI belum... M nya Kesini, kesini Satu Emangnya enggak sakit? Ah. <laughs> ya. Jangan berantakan ya. Jangan berantakan deh udah capek nih udah beres-beresnya. Ini minum nih. Nah, kenapa ah. sakit ya? Nambah ya, kasih ya. Dap. Nah, ternyata pasangannya kayak nih. Kuah dia ya, sedikit ya. Ya, mau Ini lecet Hah, sedikit aja mau? Iya, masihnya aja. Ya, dia makan aja udah mendadak klik. Ini, barang, oke, oke ini tak tunggu dulu. Bentar, pistol dan unboxing-nya. Enggak sih, cuman begitu. Pistol yang di packing tuh yang buat eh pistol plast. Pistol mainan ini Berat badan berapa? Berat asli ya, ingat. 198 dan Ini yang versi yang peluru. Yang pelurunya tuh yang kayak gini. Yang buat kaca. Jika kau itu menempel akit ah ah Ini tuh aku tahu di lantai loh. Tapi benar suaranya nangkep banget, Tapi walaupun ini harus deket banget ke mulut, tapi ini suaranya lebih bagus ah. mic ya. Tapi kita akan memakai mic clip-on saja. Nah, ini eksperimen. jika pakai ribet-ribet banget. Ini agak ribet kalau menggunakan screwdriver. Uf wewew bla bla bla. Oke, jadi kali ini review pistol pistol. Mana pistol? pistol? Ini adalah pistol Ini lebih ke makanan api. Katanya pistol ini yang ada di gunang tutorial yang lain -lain. MP MP MP. MP-nya adalah 500 MP. Bahkan ada yang paling tinggi itu 900. Jadi, cara kita melihat pelurunya menembak atau berjalan Kita yeah. harus slow motion Karena sama kan MPS MPS, nah kalau slow motion tuh FPS Cuma beda dikit lah Misalnya kalau ini nembaknya 500 Kita harus slow motion dengan 500 Iya yeah. uh, gue kelihatan ah kemana ke kulit, kemana kemana Ini juga bisa dua peluru Kita bakal coba satu peluru dulu ke yeah. sini nih mana. Nah, nih. ke kacamata ini ya? Iya, terlihatnya. Iya. Kita menembak. Ini baru jarak 1 ya. Meter nih aku bakal mendekat dekat ke kamera. Udah ya, udah 1 meter tuh jauh. Tuh. 2 3. Oh. Nila, Nila. tolong. Kamu yang di tanah. Sangat sangat tajam ya. Bukan tajam, maksudnya kena lo! Aku gak mikirin dulu langsung plak, kena gitu. Apalagi kalau dua, coba ya Kita dua Oke dua Jadi kita masukinnya bukan lewat sini atau lewat mana Iya Biasa lewat bubangnya kita lewat, -lewat iya. banget Sampai kecil, kayak ini Jadi dia tuh masuk ke pernya Iya, tapi tuh, aku sampai suaranya. kecil Oke Iya Ayo cepet, ayo kita bakal ini nila nila bantuin atau nila yang oke okay, ini jarak 1 meter jangan uh. goyang Oh, uh. ambilin peluru yang kesana mentalnya jauh tuh ke belakang nila tuh ambil oke okay, oke okay, oke okay. Lepas dulu headset. Gak apa-apa, mic bawa terus mic kan panjang, Nih nih. nih. Yuk, yuk, okay. sampai 10 di huh? dua meter itu di dekat. Gila sih ini bener tajam. Dan juga ini bisa dilepas sih. Kalau buat keamanan bisa. Ini bisa dilepas. Dan buat mainan, kasih karet. Kita tembakan buat senapan gitu Iya Kan nah, tinggal kasih jauh Atau lepas aja ini udah tajam loh Iya Bisa pecahin balon? Iya hey, uh -uh. Ini bercanda lah Kayaknya bisa atau enggak sih? Bisa Bisa ya? Kayaknya bisa sih kata aku Menurutnya Oke kita akan sekarang tembak ke badan Ke badan tapi nembaknya gua punggung iya betul pertama kita satu peluru dan menggunakan karet nanti yang kedua kita yeah. satu peluru tapi karetnya lupa. bener-bener sakitnya yeah. seperti menjadi Iron Man Iron Man oke okay. ini jarak sweater ya sama Naila saya juga jauh ambil peluru dari sini ke Naila tuh satu meter tangan aku bahkan nggak nyampe ya Naila siap nembak ke eh kepung eh. lo, apa nih? yang makannya yang benar pakai tes, oke okay, jatuh, ah susah banget sih aku, oke okay. duduk di, oke oke oke, dan emak jangan ke kepala lo coba ukur, ukur, eh, ukur ukur Kes, kes, ukur udah, udah pas belum udah ya? Udah. Aku nah, di belum. Takkan pasang clip on di belakang. Di dengan jarak eh uh, setengah meter. Hi, yang kedua satu meter jaraknya dan tanpa pelur. Ya, tolong pasang clipnya. Iya. Oke. Ya, kena kepala loh. Iya. Ukur Uang. lagi ukuran. I'm um.